Adakah dia skam kita isi dia Oh, udah use. Hi guys Assalamualaikum Okay nampak lain ya hari ni Adalah sebelum ni aku pernah lah buat Video dalam kereta Banyak juga yang aku dah buat dalam kereta Tapi aku tak post pun Best lah ini Harapnya doa-doanya aku post lah Oh double chin lah Apa yang aku nak buat hari ni, aku nak Buat, dua puluh, Dekat lah, dua empat jam Makan family mat saja. Dua empat jam, sebenarnya tak ada Dua empat jam pun, nipu je semua, title je Lebih tu, aku buat makan pagi Makan tengah hari, dan makan malam, makan petang Dia macam buat, dia macam tak tahu nak beli apa So, macam Aku buat tiga tu jelah jadilah cukup Ah, Makan tiga kali sehari Cik, padahal nanti petang, apa? eh Pagi, tengah hari Dan malam, so sekarang ni mana-mana dah pukul 11 Aku terus shoot je pagi dengan tengah hari Tadi ada hal, Dia tak sempat dah pagi dah Jadi ke tengah hari dah So Kalau boleh kita shoot terus So nanti balik rumah Aku shoot untuk yang Makam malam sajalah Belilah Family mat Okay aku akan tunggu Makam pagi dulu Aku akan minum air ni Air korea ni Bingray banana Ah, Tolong Tolong tengok Aku, aku tak bawa mic ya So tak adalah macam buat buat SMR kan. Okay kemudian aku beli Karni mayo egg sandwich Ini untuk breakfast aku ya Aku suka sandwich telur je Tapi sahaja nak biarkan ini Ni ok itu je aku tak ada nak beli Lebih-lebih extra-extra Untuk satu dish tu uh, Pagi tengah hari whatever Kita tengok lebih rm ringgit tak makan sehari Aku minum dulu ok orang sebelah makan onigiri salmon salmon cream cheese salmon cream cheese. Hai, tak makan salmon. Bismillah Hmm, sedapnya. <tos> <tos> Ada siomai juga kat situ. Aku dah confuse dah tadi. Nak beli family mak tu siomai. Ni dia. Kita tengok diskam tak isi dia. wish guys. Okey. Hadakah dia scam kita isi dia? Oh tak, isi dia penuh. Dia tak scam. dia tak scam di depan saja. Oh, susah cahaya. Nampak. Ha, nampak, nampak. Okey, bismillah. First buy untuk korang. Hmm. Perisa orang tengok. Hmm. Patut bubur lebih boleh tak mayonis ke Atau something yang spicy sikit Aku rasa lah dia punya Kani tu Dengan telur tu Tapi macam rasa benda tu je Tapi okay lah Cuma dia macam bit dry tak habiskan sebab aku nak terus maka untuk tengah hari. Ya, hebat eh. Wah! Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Aku selalu juga beli cookies. Cookies frappe. Frappe! Ah, something like that. So, cookies korang boleh letak nak pilih nak susu, coklat ataupun apa eh, kopi kot. Aku biasa ambil susu lah. Okay. Sebab dah beli air macam ni so aku kena susut terus lah. punya boba, brown sugar eh. Minyak korang aku suka juga Tapi aku pilih ni Ni selalu juga aku Semua orang tengok lah Sedap Hmm. Sedap hmm. Korang kena cuba ok Makanan dia Untuk tengah hari ni Adalah Korean cheese ramen Ada Ini yang berkuah Aku biasa juga makan tak berkuah Yang kering tu Yang berkuah ni dah Pernah rasa sekali Best makan malam-malam ramen Tapi sebab ramen ni hmm, Kalau malam dah bawa balik rumah Macam tak best pula Kalau panas ke, tu kan. Yang set ni dia ada Foreign Orden Fish cake Orden fish cake tu dengan Kain uh, Cang ha crab steak chang benda jah aku dah kenyang nak makan satu tak okey ini dia korean cheese ramen set yang aku buat order untuk aku punya makan tengah hari ini ha nampak bismillahirrahmanirrahim kita makan sikit je takkan bagi habis pun uh nampak ada lagi Aku makan ramen tengah-tengah hari guys Aku tak beli orden Waktu pun dah biasa makan Malam ni pun dah ada orden So tak yalah. Malam ni kau nak tahu apa Tunggu malam ni hmm? Besang lah Berapa jam video Hambar Okay dah di kuah dia. Bismillah Oh kena dekat tekak sedap. Susah nak makan eh. Hmm. Dua, dua aku suka yang dry dengan yang berkuah dua, dua sedap Tapi yang dry tu lebih kepada pedas lah Pedas gila Ni pun untuk aku pedas lah Juga Tapi dia ada rasa cheese-cheese Tu lemak-lemak tu berkuah tu Macau sedap sikit lah Dia ikut mood lah nak makan yang mana Tapi pada pendapat aku Kalau makan ramen ni Makan malam-malam Tapi ikut suka hati korang lah Okay aku takkan habis okay, Aku makan sikit-sikit je Best kuah dah Okay tu jam 4 jam aku Tak sampai sejam pun sebenarnya lagi je Aku dah set makan pagi, makan tengah hari So, makan petang aku yang sisa-sisa tak habis ni lah Okay, jangan risau Takkan dibuang pun akan dihabiskan Kalau kalau aku makan lagi habis buang macam Aku nak tengok lama-lama video kan Jadinya jumpa korang malam ni, okay Betul-betul setelah 24 jam Aku record, ha, aku pandang skrin je, pandang uh, kamera tu okay. Untuk makan malam, Family Might ni Aku beli air samyang samyang jenama samyang brown sugar milk tea. Apa? gelap tau kat luar ni aku bawa ring light masuk ni. Hmm. Yang biasa aku makan iaitu spicy creamy mac and cheese. Ni dah dah dipanaskan ya. Mudahlah kan sebab aku memang beli yang untuk bawa balik dan panaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Memang rasa barang sugar Macam ra rasa air tea eh Sejibit Sedap Tapi takde boba je untuk dikunyah Nasib tak pedas walaupun air samyang guys <laughs> Spicy creamy mac and cheese okay, Bismillahirrahmanirrahim ini memang sedap ya, aku biasa beli ni aku main saja beli benda yang aku biasa beli bismillah hmm. biasa aku beli aku suruh dia orang panaskan lepas tu balik rumah aku panaskan lagi dia agak macam apa, macam hangit-hangit sikit Ah ha, lagi sedap, macam jadi kering tapi this time aku beli, aku tak suruh dia panaskan aku panaskan sendiri sahaja Panaskan Okay Lama-lama dia yang kuat rasa pedas dia Nampak tu ciss dia Tarik uh, Tarik hmm. Okay Selain yang pedas ni ada juga Yang biasa yang tak pedas Kalau korang tak nak Tapi aku pun boleh makan Korang masih lagi boleh makan pedas ni Hmm. Hmm. Hmm. Bukan okay, aku kena panas kat lagi. Bagi dia macam kering-kering sikit ah. Oh. Sebab so, dah biasa makan santuan. Mencakap kuat pedas dia. Okay ni pun antara menu yang korang patut cuba okay? ni last bite okay? ok total semua sekali adalah RM48.70 aku tak kira pun rasa aku beli tapi aku harap dia tak melebihi RM50 ha, sekali memang betul tak melebihi RM50 sebab aku tak beli untuk makan petang <laughs> kalau beli mungkin akan lebih daripada RM50 sebab juga lagi satu aku beli satu je setiap apa meals tu satu air, satu makanan. satu je tak melebih. Tak ada lebih. Sebab itulah kita boleh cukupkan bawah RM50. Okay. Ini kalau korang suka video style macam ni korang boleh komen kat bawah. Apapun jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku pada yang belum subscribe. Minta tolong subscribe. Okay. Terima kasih pada yang sudah-sudah di subscribe selama ini Dan teruskan nonton video aku. Okay. Sekian saja. Terima kasih dan see you guys di next video. Bye bye.